Baiklah bersahabat, selalu pun kalian berada untuk menemani santai siang kalian saat ini Bang Mimin akan menyuguhkan informasi terbaru dan kabar-kabar spesial dari idola kita Ke kabar pertama sahabat ini ada info penting untuk warga Konoha Warga Konoha harus tahu ini bersahabat ya, kali ini kita mendapatkan info dari Star Voting Team Mengenai tentunya dukungan di Spotify project leslar persahabat ya perhatikan dan disimak baik-baik biar kalian mendukungnya langkah-langkahnya dengan secara benar yang pertama persahabat kalian harus gunakan aplikasi Spotify resmi yang didownload melalui google play atau Play Store. yang kedua buat playlist lagu dengan selingan 2-3 lagu lain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 berikutnya yang keenam, matikan fitur autoplay yang ketujuh, bagikan tautan lagu ke media sosial selama streaming ini langkah yang benar, persahabat ya, untuk spot tv streaming dan kita lihat juga, persahabat, ini ada langkah-langkah yang tidak diperbolehkan yang pertama, persahabat ya, kalian gak boleh streaming satu lagu secara berulang-ulang dalam waktu yang lama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 yang kedua, streaming terhitung di chart 20 kali untuk satu lagu Tetapi tidak apa-apa apabila ingin streaming lebih dari 20 kali Itulah info penting yang kita dapatkan langsung dari Star Voting Team Mengenai dukungan Leslar SPOT TV Project Yuk, bersahabat ya, sama-sama tetap kompak dan solid Mendukung yang terbaik buat karya-karya idola kita mohon untuk dipahami persahabat ya biar kita selalu tentunya mendukung ideole kesenangan kita caranya persahabat ya langkah-langkahnya sudah dijelaskan yang belum paham langsung saja kalian ke akun instagramnya Starvoting Team. Berikutnya juga persahabat ya Bang Mimin akan menginfokan mengingatkan kembali tak henti-hentinya Jangan sampai lupa persahabat untuk menyaksikan acara The Academy 5 yang akan disiarkan di Indosiar Karena tinggal 23 hari lagi nih persahabat ya dicatat tanggalnya Tanggal 28 Juni pukul 20.30 waktu Indonesia Barat mulainya hari Selasa persahabat ya dicatat biar nggak terlewatkan biar nggak ketinggalan untuk menyaksikan acara dangdut akademi lima karena idola kita bunda lesti siap tampil untuk memberikan kejutan bahagia untuk kita semuanya berikutnya sahabat kita juga mampir ke unggahannya bang linter kemarin persahabat ya bang unggah sebuah postingan foto momen saat tim Leslar Entertainment ngopi bareng Wow, luar biasa banget ya Tim dari Leslar. semoga tetap kompak dan solid Untuk selalu menyuguhkan karya-karya terbaik mereka untuk kita semuanya Pastinya selalu mensupport apapun itu buat idola kita kemudian persahabat disimak juga diunggah sendal putih bilar yang mengunggah postingan video bunda lesti lagi nyetir mobil wow luar biasa banget image nya ya memang idola kesengan kita satu ini Masya Allah banget cantiknya Dede ini persahabat gak cuman cantik parasnya tetapi juga cantik hati dan jiwanya pasti kalian setuju banget ya kalau Bunda Lesti kejuara, tak hanya cantik para saja, tetapi cantik hati dan jiwanya. Masya Allah, inilah contoh yang selalu membuat kita bangga dan selalu bahagia. Semoga Lesti selalu menjadi orang baik, selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang. Selanjutnya, bersahabat, kita simak juga. Ternyata ada nama atau sebutan baru untuk Bunda Lesti. Ini langsung dari Papa Bilar. Kalau kalian lihat vlognya Lesnar Entertainment sih Pasti sudah tahu persahabat ya Sebutan baru untuk Bunda Lesti adalah Bintang Kejora Wow, bintang kejora nih persahabat Yang selalu bersinar Masya Allah Kita selalu bangga kepada idola kita ini Luar biasa Semoga dukungan juga semakin banyak Dari orang-orang baik Yang selalu tulus mencintai idola kesayangan kita Dan persahabat kita lihat juga di kalimat komentar banyak sekali tanggapan yang diberikan dari akun Yora Oktareni mengatakan... Tetap nama bini yang terlintas Sama Kang Bucin Bin Salting Aduh, Masya Allah ya Ada juga dari Susan Santitiga Mengatakan, Bintang Kejora dia mah malah nganu ya kan Ih, katanya tuh ya <gifat> Bintang Kejora Sebutan baru dari Papa Bilar Kita masih menunggu cidukan terbaru Vitamin Bahagia, fansnya langsung Dari Bunda Lesti dan Papa Bilar Tetap stay tune terus di channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi Menarik, terbaru, terupdate